Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah dua pentakel ataupun dua koin. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Pisces akan kesakitan sakit dahulu kemudian mendapatkan melimpah di bulan Januari tahun 2022. Di sini digambarkan keuangan. Seorang Pisces sangat jauh meningkat di bulan Januari dengan suatu usaha, dengan suatu tindakan yang ia lakukan dengan mengambil satu resiko, yaitu down. Dan di sini, di bulan Januari tahun 2022, seorang Pisces berhasil sukses, mampu meningkatkan keuangan kehidupan dengan satu usaha yang dimilikinya, yaitu usahanya sendiri yang akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of Cup Secara umum ya, Page of Cup itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan, sosok seorang Pisces akan mengalami peningkatan keuangan yang sangat jauh di bulan Januari tahun 2022 Dengan suatu usaha tindakan yang ia lakukan dengan penuh resiko Namun di sini seorang Pisces bertujuan untuk membahagiakan seorang anak, membahagiakan sebuah keluarga Yang akan berdampak positif kepada kehidupan seorang Pisces di bulan Januari tahun 2022 Dan untuk kartu kesimpulannya adalah judgment. Secara umum judgment itu diartikan kesempurnaan dan pencapaian yang sangat bagus. Dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan pencapaian yang sangat bagus, kesempurnaan yang sangat bagus didapatkan oleh seorang Pisces di bulan Januari tahun 2022 yang dimana disini sini digambarkan sebelumnya seorang Pisces sangat susah untuk mendapatkan income namun di bulan Januari semua perubahan akan ia lakukan akan ia dapatkan dengan dukungan dari sebuah keluarga, dengan dukungan dari seorang anak yang akan membuat keuangan semakin meningkat dengan suatu usaha yang ia lakukan. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Ace of Pentacle ataupun satu koin. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana mana di sini digambarkan seorang Aquarius bersakit sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat melimpah di bulan Januari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Aquarius akan memulai sebuah pengalaman, perjalanan karir, perjalanan pekerjaan, perjalanan hidup di mana di sini ke yang lebih bagus lagi. Dan di bulan Januari tahun 2022, seorang Aquarius akan membuat sebuah usaha yang di mana di sini akan mendapatkan positif kepada peningkatan keuangan, peningkatan kehidupan yang ia alami. Dan di sini juga dikategorikan seorang Aquarius akan mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan yang di mana di sini akan mampu mendongkrak kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah page of Pentacle secara umumnya Pace Pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius akan mendapatkan satu job satu pekerjaan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana sini didoakan oleh keluarga didoakan oleh seorang anak yang akan mampu membuat keuangan kehidupan finansial jauh lebih meningkat lagi yang dimana sebelumnya keuangan seorang Aquarius pada dalam kondisi stabil namun di bulan Januari keuangannya yang akan mengalami peningkatan yang sangat drastis dan jika kartu jademan kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesempurnaan keuangan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Aquarius di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini akan terjadi lonjakan keuangan peningkatan kehidupan peningkatan karir yang dimana juga di sini seorang Aquarius akan mendapatkan satu job satu tawaran pekerjaan yang hasilnya sangat bagus kepada kehidupan yang didukung didoakan oleh keluarga didukung didoakan oleh anak Aquarius sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah open pentacle ataupun 10 koin. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana disini di sini digambarkan keuangan kehidupan finansial seorang Scorpio akan jauh berubah di bulan Januari tahun 2022. Di sini digambarkan perjuangan seorang Scorpio di bulan sebelumnya sangatlah gigi sangatlah tidak karena lelah yang dimana mana di sini akan membuat hasil yang maksimal di bulan Januari yang akan membuat Perubahan keuangan kehidupan finansialnya, dan di sini juga digambarkan seorang Scorpio sedang memperjuangkan kebahagiaan orang tua, kebahagiaan pasangan, kebahagiaan keluarga, yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan finansial seorang Scorpio di bulan Januari tahun 2022, serta di sini usaha apapun yang ia lakukan akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya sendiri, dan untuk support energinya adalah. Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan di disini menggambarkan sosok seorang Scorpio akan mengalami peningkatan keuangan peningkatan kehidupan peningkatan karir yang dimana sini terjadi di bulan Januari tahun 2022 yang didukung didoakan oleh keluarga didukung didoakan oleh sosok orang tua dengan kegigihan yang ia lakukan seorang Scorpio mampu mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di bulan Januari tahun 2022 dan usaha apapun yang dilakukannya akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya sendiri. Dan jika kartu jack yang kita gabungkan dengan sodet yang ketiga di sini menggambarkan kesempurnaan tadi, kesempurnaan keuangan, peningkatan kehidupan, penemukatan Finansial akan dirasakan oleh seorang Scorpio dengan pengorbanan, dengan perjuangan yang ia lakukan, yang didukung oleh keluarga, didukung oleh pasangan, di mana juga tujuan Scorpio sini untuk membahagiakan keluarga, yang akan berdampak positif kepada kehidupan serta finansialnya. Di sini usaha apapun yang akan dilakukan oleh seorang Scorpio akan berdampak maksimal kepada dirinya sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Five of One ataupun Lima Tongkat. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang kesakitan sakit dahulu kemudian mendapatkan sesuatu yang sampai di bulan Januari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Gemini di bulan belas sebelumnya sedang dalam keadaan susah susah mendapatkan income pekerjaan dan job, namun di bulan Januari tahun 2022 seorang Gemini berhasil mampu melewatinya dan melakukan sebuah usaha. Yang dimana usaha tersebut atas dasar kemauan, kedisiplinan, dan kefukusan yang ia jalankan, dan di sini seorang Gemini akan berhasil mampu meningkatkan keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi di bulan Januari tahun 2022, serta di sini seorang Gemini akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang akan membuat keuangannya lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik of cup". Secara umumnya, naik of cut itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada dari sekitar Domini sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Domini merupakan sosok seseorang yang pesat disakit dahulu, kemudian mendapatkan usia musim di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini dengan mendapatkan banyak tawaran, kekeruhan dari orang-orang sekitar dari orang-orang yang ia kenal yang akan mampu mendokra keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. berkat kedisiplinan, kewaspadaan, kegigihan seorang gemini di dalam pekerja yang akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. dan jika kartu jadkan kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan pencapaian kami pencapaian puncak keuangan akan dirasakan oleh seorang gemini di bulan januari tahun 2022 yang dimana di sini dengan banyak mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar dari orang-orang yang ia akan kenal yang mampu membuat kehidupan jauh lebih meningkat lagi dan di sini seorang Gemini mendapatkan aura yang positif dengan kegigihan dan kepuasan kedisiplinan yang ia lakukan di bulan-bulan sebelumnya di dalam bekerja dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah 7 of pentacle atau mungkin 7 poin Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang sangat melimpah di bulan Januari tahun 2022. Di sini digambarkan, sosok seorang Leo akan mendapatkan satu harapan yang baru, satu harapan yang ketat, yang dimana di sini seorang Leo lakukan dengan kefokusan, kedisiplinan, dengan tanggung jawab yang ia miliki sendiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tiga doa. Suka bergantung kepada orang lain, yaitu di dalam patung Bogor, membuka sebuah usaha yang akan mampu mendoakan keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi, serta di sini digambarkan usaha yang ia bangun akan mendatangkan usaha yang lainnya, yang dimana di sini akan berubah kepada kehidupan lebih bagus lagi kepada seorang Leo di bulan Januari tahun 2022 dan untuk kartu support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan seorang Leo akan sakit sakit dahulu kemudian mendapatkan resmi yang sangat di bulan Januari tahun 2022 yang dimana sini dengan mendapatkan satu peluang satu harapan dengan melakukan sebuah usaha yang baru Usaha miliknya sendiri yang ia lakukan dengan ide sendiri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain. Yang tujuan seorang Leo di sini hanya untuk membahagiakan keluarga dan seorang anak yang akan mampu mendoka keuangan kehidupan serta pintu rezeki akan semakin terbuka. Dan jika kartu Jagemen kita gabungkan dengan Codi yang kelima di sini menggambarkan kesempurnaan pencapaian kemenangan pencapaian kehidupan akan dirasakan oleh seorang Leo di bulan Januari tahun 2022 yang dimana mana di sini akan terjadinya peningkatan keuangan yang didukung didoakan oleh keluarga didukung didoakan oleh seorang anak yang dimana juga di sini pintu rezeki akan semakin terbuka dengan tujuan membahagiakan seorang anak dengan tujuan membahagiakan keluarga Leo sendiri dan di sini bisa kita simpulkan di masa yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Januari tahun 2022 adalah yang pertama Zodiac Pisces yang kedua Aquarius, yang ketiga Scorpio, yang keempat Gemini, dan yang kelima adalah zodiak Leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang bersakit-sakit dahulu kemudian mendapatkan Rizky yang sangat limpa di bulan Januari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat, like, comment dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya Akhir kata saya ucapkan wassalam.